Tanaman caberimbun, rimbun, kutu, dan minggat cuma modal seribuan. Kamu pasti pernah mendengar atau tahu tentang kapur barus yang biasa digunakan untuk pengharum lemari pakaian yang dinilai efektif untuk mengusir serangga. Nah, kapur barus ternyata bisa digunakan untuk mengusir hama, khususnya tanaman cabai, seperti yang diketahui oleh tim urban Bandung. Melansir dari kanal Youtobe Aris Pipit tanggal 14 Juli tahun 2021, ini dia cara gunakan kapur barus untuk mengusir hama agar tanaman cebi rimbun. Bahan yang dibutuhkan diantaranya, satu, Kapur barus dengan merkona berukuran satu saset hanya seharga Rp1.125 saja. 2. plastik atau botol bekas. Tiga, Perekat. Cara pembuatan: pertama-tama, buat kapur barus menjadi bubuk dengan cara ditumbuk hingga menjadi beberapa bagian kecil, tidak perlu menjadi halus. Kedua, masukkan kapur barus ke dalam plastik atau botol yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk memberi lubang-lubang pada botol atau plastik tersebut. Ketiga, rekatkan atau tempel pada batang tanaman cabai, bisa menggunakan lem tali atau lakban. Dalam waktu singkat dipastikan kutu daun minggat dan tidak kembali menyerang tanaman cabai, dipastikan pertumbuhannya akan lebih optimal karena sudah terhindar dari hama. Selain dari bisa membasmi kutu daun, kapur berus juga bisa menghilangkan hama lainnya seperti ulat daun, kutu putih atau kutu kebul, semut, dan belalang. Namun perlu diperhatikan juga terhadap pemakaian dan penyimpanan dari kapur berus tersebut Sesuaikan jumlah dengan kondisi tanaman cabai agar tidak menimbulkan bau yang berlebihan. Dan pastikan penyimpanan aman agar jauh dari jangkauan anak-anak, apalagi jika kamu menanam cabe di perkarangan rumah. Itu dia cara membasi kutu daun yang simpel, bagaimana mudah bukan, dan yang pasti sangat menghemat biaya. Semoga solusi ini bermanfaat ya. Selamat mencoba. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.